Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, Lesti Lovers, D-Lovers, di serta leslar Lovers Dimanapun kalian berada, selamat datang Selamat berjumpa dan bergabung kembali bersama Bang Mimin di channel YouTube Diva Timi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 Menemani santai siang kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi Menarik dan terbaru Seperti kalau lagi sayangan kita Ke kabar pertama persahabat ya, Kita awali dengan kabar info Untuk kita semua Alhamdulillah channel youtube Lensland Entertainment Untuk subscribe nya Sudah 767 ribu subscriber Persahabat Kita wajib dukung Yang belum subscribe silahkan subscribe Kita buktikan persahabat ya Kekompakan kita dan kesulitan kita untuk selalu mendukung Idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan semoga saja Lestland Entertainment terus berkembang Dan subscribe-nya bisa di angka jutaan persahabat ya Yuk sama-sama kita dukung yang terbaik untuk karya-karya tim dari Lestland Entertainment Untuk kabar berikutnya juga persahabat Alhamdulillah Untuk vlog kemarin eksklusif detik-detik persalinan Bunda Lesti dan kesiapan Papa Rizky Bilar itu sudah mencapai 2 juta viewers Wow, belum genap 24 jam sudah diangka 2 juta aja ini viewersnya ini salah satu membuktikan persahabat ya, bahwa kekompakan kebarbaran dari Leslar memang luar biasa mudah-mudahan selalu banyak doa dukungan support yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai Leslie dan Rizky Bilar Momen ini pun persahabat ya diunggah kembali oleh akun official. Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Masya Allah 2 juta viewers belum 1 puluh 24 jam Gimana nih perasaan kalian Youtube melihat ini persahabat ya Pastinya kita merasa bangga dan merasa bahagia Hingga banyak komentar, banyak respon yang diberikan Ya, ini dari akun Instagram Yuni Fitri mengatakan Kayaknya ada yang salah ama settingan Youtube Lesley Entertainment Yang kemarin juga harusnya trending katanya tuh <laughs> Doakan saja persahabatnya Bisa, mudah-mudahan bisa masuk trending, amin Ada juga komentar lain diberikan dari akun Marioni37 Bahagia banget Alhamdulillah sampai sekarang kalau lihat videonya mau nangis aja Pokoknya bahagia terus Les Larku, sekeluarga serta orang-orang baik yang mengelilinginya Ini respon yang sangat positif banget persahabat ya Doakan dukung support selalu untuk Lesti dan Rizky Bila kabar berikutnya ada sebuah unggahan spesial juga nih terbaru persahabat ya di akun Instagram Leslan Entertainment yang mana ada lanjutan part 2 untuk vlog kemarin persahabat ya makin gak sabar aja detik-detik tentunya baby L lahir apa sahabat? Dan disini sebuah penyampaian dari Dedek Lesti Kejora Persahabat ya tentunya ternyata Kakak Bila sampai naga Sesegukan ya saat Tentunya BBL lahir Bahagianya banget terharu Masya Allah dan tentunya Kita selalu bersyukur Alhamdulillah BBL lahir dengan selamat Dan Dedek Lesti pun sehat Walafiat Di postingan ini juga persahabat ada sebuah kalimat Yang dituliskan lewat caption. Selamat datang ke dunia Baby Leslar Hashtag throwback Ada yang bisa nebak jam berapa Baby L lahir katanya tuh Wow Baby Leslar katanya tuh Apa mungkin Nama dari Baby L Anak pertama Lesti dan Rizky Bilar Itu Leslar bikin penasaran aja nih persahabat ya Dan tentunya kita wajib Dukung karena sebentar lagi Pastinya akan di up Part kedua lanjutan vlog kemarin Yuk sama-sama kompak Trendingkan untuk vlog dari Lesnar Entertainment Kini tentunya kita buktikan persahabat ya Karena momen vlog ini yang paling kita tunggu-tunggu Dan yang kita nantikan BBL lahir persahabat Dan kita lihat juga keunggahan selanjutnya Ada IGS dari Karya Motret 42 menit yang lalu Ini memposting sebuah postingan Foto dalam Lesti dan Kak pilar ini kerekaan dengan Kabayan Bayan dan Nihiteng Sebelumnya ada sebuah pertanyaan di sini, Foto siapa yang kalian favoritkan? Yang pernah aku bikin di tahun 2021? Leslar katanya tuh jawabannya Masya Allah Ada sebuah kalimat juga yang dituliskan di postingan ini ini foto V.A.V aku dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar Konsepnya beda dari biasanya Terinspirasi dari Nyi Iteng dan Kabayan gemeskan guys Katanya tuh pasti menggemaskan banget nih Idola kesayangan Kita lihat juga keunggah berikutnya Ini info dari bu Vir Virus Leslar yang mengunggah sebuah postingan Video ANG TV persahabat, ya Tentu jangan salvok dengan film Indianya Karena di sini ada info persahabat ya, karena Cinta Abadi Lesnar episode minggu ini bakal dihadirkan momen ketika BBL lahir Wow, tepatnya bakal hadir di hari minggu persahabat ya Jangan sampai lupa di antv, cal tayangnya hari minggu Bukan hari sabtu lagi persahabat ya, seminggu sekali sekarang Mudah-mudahan saja dukungan untuk Cinta Abadi Lesnar juga banyak Biar ratingnya bagus, yuk sama-sama kompak dan jangan sampai ketinggalan